Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik, pada kesempatan kali ini Kita akan bahas kunci jawaban pada halaman 188 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Atau yang kita singkat dengan IPAS, kelas 4 Nah, di halaman 188 ini Kita diminta untuk melakukan pengamatan kita diminta untuk mencari lima tempat lain atau lebih yang memiliki kegiatan jual-beli lainnya di sekitar kita. Nah, yang pertama nanti kita akan diminta untuk mencari ciri-ciri kegiatan jual-beli yang tampak oleh kita. Kemudian yang kedua, apa saja barang-barang yang diperjualbelikan yang tempat terjadinya jual beli tersebut nah kemudian nanti yang ketiga baru kita akan membuat tabel yang terkait dengan nomor nama tempat ciri-ciri kegiatan jual beli dan yang diperjual belikan baik mari kita isi untuk tabelnya nah di sini kita sudah buat <tuh> nomor nama tempat, ciri-ciri kegiatan jual beli dan apa yang diperjual belikan nah karena kita diminta untuk mencari atau mengamati lima tempat terjadinya jual beli maka di sini kita sudah buatkan lima tempat tersebut yang pertama adalah pasar ada penjual dan pembeli ada barang yang dijual sembako yang kedua pom bensin ada pembeli dan pelayan yang diperjualbelikan adalah bensin kemudian yang ketiga toko ada penjual dan pembeli, sembako, alat elektronik. Yang keempat, supermarket. Ada pembeli, pelayan, kasir, sembako, alat elektronik, dan pakaian. Yang kelima, mall. Ada pembeli, pelayan, kasir, sembako, alat elektronik, dan pakaian. Baik, nanti kita lanjutkan ke halaman 190.